Wow apa ini teman Widi, misi launcher Wow bagus sekali Wah didaw, lihat itu teman ada banyak sekali mainan Wow Ayo kita periksa ada mainan apa saja di sini Wah kontainer Mantul Bagus sekali ya teman Wow Molen Keren Kita kumpulkan mainan-mainan ini ya teman Wah Ini ada offroad Mantul Widiwidiwidi Mobil hewan, wah uh, keren sekali ya, teman. Bentuknya bermacam-macam, hei! Ayo kita kumpulkan semua! Wow, mobil militer mantap! Wow, bagus sekali ya, teman. Wah, ayo kita cari lagi, uh monster jam. keren wah mobil tangki mantul wah di sini juga ada ruler wah. mantap Wow, lihat teman Ada mobil tow, Keren. Mantul Wah Ada box es krim teman Ih, aku ke... Ih, bagus sekali ya teman Bawa es krim yang banyak Wow ini teman, di sini juga ada dump truck tambak. Wah, iya, Belas. Wow, besar sekali ya, teman. Wow, Ih, ini monster jam lagi. Keren ya, teman. Wadidaw, lihat teman, ada mobil besar Wow, dump truck Wah, mantul Ini mobil besar sekali ya teman Kita taruh sini Yang ini loader Wow, keren sekali teman. Wow, ada kontainer. Mantul. Wow, di sini juga ada double deck. Wow, yuk kita lihat dalamnya. Wow, keren. Biji mantul, kita taruh di sini, teman. Oh, yang ini mobil balap, teman. Wow, kencang sekali ya? Tahu sih, Wow yang ini mobil keren. Uh, mantul! Wadidaw, ada lagi teman Mobil besar, wah, dump truck Wih, ini besar sekali teman Ada dua mobil besarnya ya Oh, eskavator Wah, keren ya teman Wow, sini juga ada truk sampah teman Wah, bagus-bagus ya teman Jangan lupa di subscribe ya teman Wadidaw Fire Truck Wow, keren ada tangganya teman ini bisa mau api di tempat-tempat yang tinggi, teman. Hehehe, mantul! Wow, leopard! Uh, keren ya, teman. Tank yang luar biasa! Wah, tidak lihat, teman. Bandi bus, ku uh, mantul! Oh, oh, oh. ada Lani. Aku tunggu dan aku tidak ngantuk karena tadi siang aku tidur sampai. Wow, keren. Uh, ada tank lagi. but don't rocket this fiftyish ton beat. Mantap, tanknya luar biasa ya teman. Punya dua senjata. Hehe. Nah, ayo kita letakkan tank ini bersama dengan tank yang tadi. Oke. Okay. Uhuh, oh, fire truck lagi, teman. Keren. Hu hu hu. Wow, ambulance Wow, bagus. Wow, itu. Bendibas lagi. Mantap! Wow, ini mobil bus teman oh. keren. Wow, oh, ada mobil carrier, carrier. Just tell me. mantul! Ho oh, yang itu yang terakhir, teman. Ayo kita ambil. Wow, ini mobil tangki. Wow, oh, mantap. Wow, lihat teman Mainannya sudah terkumpul semua Wadidaw Mantap, mantap ya teman Mainannya bagus, bagus Hehehe. Oh iya teman Jangan lupa di subscribe ya teman Biar besok kita bisa Mencari mainan lagi Oke okay.